USD Swiss franc bearish, apakah akan tembus area support, bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang berkonsolidasi.